Kawanan 15 gajah liar memasuki Kunming, ibu kota provinsi Yunan-Cina Barat Daya, pada Sabtu 5 Juni setelah berjalan selama lebih dari 40 hari menurut pihak berwenang setempat. Kelima belas gajah yang awalnya tinggal di Cagar Alam Nasional sekitar 500 km dari Kunming tiba di distrik Jinning pada Rabu malam. Petugas pemadam kebakaran memantau kawanan dengan bantuan drone sepanjang waktu. Lebih dari 510 petugas polisi dan para relawan, 64 truk kotoran, 52 kendaraan darurat, dan 14 drone bergabung dalam operasi pemantauan gajah dan berusaha membimbing mereka ke arah Barat Daya. Pihak berwenang telah memobilisasi ribuan orang untuk memantau migrasi mereka menghentikan lalu lintas di jalan yang mereka lalui dan menggunakan makanan untuk memancing mereka menjauh dari permukiman manusia. Kawanan itu awalnya berjumlah 16 anggota. Dua ekor meninggalkan kelompok di tengah perjalanan, tetapi ada satu anak gajah yang lahir dalam perjalanan jauh itu. Ada banyak spekulasi tentang mengapa gajah bermigrasi. Misalnya, pemimpin gajah yang tersesat, habitat asli hewan yang tidak lagi mampu menopangnya atau sekadar perubahan kebiasaan gajah.